mancing mania edisi konsultan VS kontraktor. <laughs> sampe nih, udah wah di mana duh tuh tuh Pompong yang akan kita pakai untuk memancing kali ini eh Sekitar 12 orang Untuk rumah memancing Setelah pompong kita yang pertama ini Merah Merah biru Pompong konsultan Rian Rian Pak Mat Ayo Rian saya sendiri saya sendiri tempat kita yaitu di Pulau Tiga hanya di Oke. Okay. Ah. Oh, budi. Oh? Ayo. Lanjut itu Pak Mat. Bang tiran. kita krisi, krisi ya krisi ya yan krisi ya krisi ya krisi sama apa entahlah apanya yang ada tunggu strike kali ini edisi natuna pulau natuna kita akan memancing di sekitar pulau tiga di pelabuhan Lampa kurang lebih 2-3 kilo dari pelabuhan Spot kita mancing di pulau tiga ada 14 orang dengan dua perahu ataupun pompong di sini dua pompong Oke kumpung udah mendekat kita siap-siap berkemas menuju ke spot Oke tunggu strike kami konsultan VS kontraktor edisi Pulau Natuna Pak Yudi, hai Tong, dari kontraktor target kita, kurisi umpan tongkol, selatan makan, roti, roti, peralatan mancing. Ya Nah kuda kita, Pak Yudi. Ya <San> Oh, iya. Siang. Pak. Kan. Yeah. Nah, kalau mereka oh, muru, ya. jang, apa, lah, kita. Walaupun Ini, Pak. kasih si saya kapal. Wah. saya Woi! Woi! Oke... Tunggu strek kami juga ya. Yuk Apa? Pegang pegang Video lagi? Sinyal lagi sih? Uh elaa dit ben je? hahahaha raf ok Tunggu, action-nya kan di puluh tiga. Oke, video? wes video ini oke, video oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bang? kapal kedua. <Gluluk> Kanang betul. Ada pacilannya. bisa lemparkan Ya, speran, kenencil lo Ini bawa, bawa tahu, kah? Ah, dan nah. mau oh, Kemarin. Nah, Oke. umpan sudah mana? Kalau di. Nah. seing <laughs> <Well done, man. laughs> bisa Di... Di di... Pos, anu, huh? pos Oke, okay, setelah Session kedua oh. Mantap Loh, itu yang lepas tali siapa tuh?